bisa, mendahan semua ini, kau datang menghampiriku Kau merasa nyaman, bisa saat engkau ada, mendekat dan memelukku Hani di setiap hariku, ku ingin kau ada selalu di sini, jangan kau tinggalkan aku, ku bisa di hati lancar terobati saat kau ada, tak pergi lagi.